Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 146 Bahasa Indonesia kelas 4 Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama yang ada di halaman 146 ini Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Tuliskan jawaban di buku tulis kalian. Pertanyaan nomor 1. Mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Oke, jadi di sini kita ditanya, kenapa kok Ratna itu dan Yono itu tertawa ketika dia mendengar A kata meninggal? Jawabannya. Karena Panji menyebut sapi kesayangannya belendung meninggal terkena wudus gembel. Kata meninggal tidak lazim disematkan pada makhluk hidup selain manusia. Nah, jadi di sini kata meninggal itu tidak cocok disebutkan kepada hewan. Hewan yang disebut di sini adalah sapi. Nah, jadi kata meninggal itu harus disematkan kepada manusia. Berikutnya, Apa kata yang lebih tepat pengganti kata meninggal dalam kalimat panji? Nah, karena sapi berarti apa yang cocok untuk kata sapi pengganti kata meninggal untuk sapi? Jawabannya, kata mati dapat digunakan untuk menggambarkan hewan atau makhluk hidup yang sudah tak lagi hidup. Soal ketiga, di antara tiga tokoh dalam teks, anak-anak merapi, ada satu tokoh yang mengalami perubahan perasaan. Semula dia bersedih, kemudian gembira. Siapakah dia? Jelaskan penyebabnya. Baik, kita akan jawab. Jawabannya adalah, Tokoh yang mengalami perubahan perasaan adalah Panji Awalnya Panji merasa sedih ketika Teringat sapi kesayangannya yang mati Ketika Wudus Gembel Merapi menjangkau tempat tinggalnya di lereng gunung Namun setelah Yono berjanji akan mengajaknya dan Ratna keliling Merapi Naik mobil jeep Paman Yono Panji jadi lupa dengan perasaan sedih sebelumnya. Baik, nanti kita akan lanjut ke halaman 147.